Hai, kita, ya, ya. ya. kita sekarang bikin kue. Sekarang kita potong kue, kue, kuenya Sekarang kita masak kuahnya semuanya. Ya, biar licuran kita tekan sambal sambal. potong bentuk kucing Kita kasih Ini Warna pink di atas Warna kuning Di bawah Warna putih Di bawah kali kita potong kelinci ya teman-teman Sekarang kita kasih warna putih di atas warna kuning warna putih semua warna coklat di sini. enggak no. apa enggak no. apa teman-teman tulis um, komentar ya komentar mau bikin apa ya kita sekarang mau bikin ini ini ya. wow Wah, wow, rotinya manja. Wah. <tell> <tell> Lagi Kita tempel Madu lagi dan tidak pecah lagi Kita harus kasih Di belakang Putih-putih ya teman foto ini ke sini kita kasih titik pertama lagi ya teman-teman. Sekarang kita kasih ini Xe cát